halo semua, di sini seperti judulnya, kita akan mengganti link channel youtube menjadi lebih baik, lebih singkat, dan lebih jelas seperti ini mungkin sebagian dari kalian sudah melihat tutorial di video yang lain namun tetap tidak bisa pada wanya, saya juga sudah coba beberapa cara di tutorial channel sebelah tapi sama, tidak bisa karena kebanyakan itu adalah tutorial-tutorial lama sebenarnya Baru-baru ini ada sedikit perubahan untuk mengganti link atau URL channel, jadi uh, penasaran gimana caranya? Langsung saja stay cool and check out this video. Yang pertama itu kita buka YouTube, pastinya kemudian seperti biasa kita pergi ke channel saya. Oke, setelah sampai di sini, klik sesuaikan channel lalu klik tanda pengaturan di sini nah setelah itu teman-teman klik di setelan akun yang ini oke nah di sini sampai di sini seperti di kebanyakan tutorial di channel sebelah, kita akan mengklik akun. Nah, perubahannya di sini, teman-teman. Di sini tidak ada uh, setelan untuk mengganti link channel YouTube kita. Dari sinilah saya mulai mencari ke berbagai tutorial. Ya. Lalu setelah saya cek di beberapa menu di sini, dan saya temukan di setelan lanjutan ini. Nah, kita lihat di sini ada setelan Channel. Anda berhak mendapatkan URL custom. klien di sini. Kemudian kita pelajari dulu. Kita masuk ke pelajari lebih dulu. Oke. Okay. Di sini dituliskan keterangan tentang mendapatkan URL custom untuk channel. Ya. Yeah. Ya. Hmm. nah ini mengklaim url kostum untuk YouTube persyaratan kelayakan umum oke okay. untuk membuat url kostum untuk channel akun anda harus memiliki 100 subscriber atau lebih kemudian berusia setidaknya 30 hari telah mengupload foto untuk icon channel lalu telah mengupload header untuk channel ya header itu seperti ini oke secara umum channel youtube hanya boleh memiliki satu URL custom dan url custom tidak bisa ditransfer atau dipindahkan ke orang lain kemudian menyiapkan url custom untuk channel anda ini jika menunjukkan syarat untuk mendapatkan url custom anda akan melihat notifikasi istilah lanjutan jadi kalau misalnya syarat-syarat uh, ini sudah terpenuhi barulah muncul notifikasi seperti ini di channel anda oke okay, sepertinya itu saja untuk syarat-syaratnya uh, jika kalian memenuhi syarat ini maka sudah dipastikan belum bisa memiliki url custom sendiri teman-teman. jadi pastikan syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi kita langsung saja claim di sini. Nah, pilih satu opsi untuk melihat tampilan Anda di YouTube. Ini Real Art nama channel saya. Lalu di yang kedua ini Anda bisa menambahkan kata-kata atau misalnya nama kalian di ujung sini di ujung channel Real Art kemudian nama kalian bla bla bla bla. Kalau saya yang singkat-singkat saja oke okay, setelah itu kita klik centang di sini setelah membaca dan menyetujui persyaratan URL custom kemudian klik ubah URL setelah melihat konfirmasi URL custom ini Anda tidak dapat mengubahnya lagi atau memberikannya kepada orang lain klik konfirmasi pilihan nah oke okay, tadi sudah teman-teman kita lihat di sini url custom anda, sudah berubah kan, oke kalau sudah selesai, fine selesai untuk tutorialnya jangan lupa juga untuk subscribe, like dan share video ini, jika memang menurut kalian bermanfaat lalu jika ada yang ingin ditanyakan coret komen di bawah, pasti saya jawab oke sekian dari saya, thanks for watching and stay, daaah